Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun anda berada selama siang Selamat datang dan bergabung kembali di channel Diva TV yang akan terus memberikan informasi terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Kita membahas tentunya soal ajang SCTV Music Award 2023. Ini ada pengumuman penting banget untuk warga Konoha. Nominasi SCTV Music Award yang ada bunda di diupload ulang di Instagram SCTV. Jus gempur like nya. Semangat untuk warga Konoha. Kita tentunya buktikan kekompakan kita dan kesulitan kita. Karena sudah diupload ulang, persahabatnya Tentunya begitu ramai juga nih tanggapan komentar yang diberikan oleh fans Leslar. Di antaranya persahabat dari akun Dian di Villa, semangat tapi kenapa diulang ya jadi penasaran. Ada yang penasaran kenapa sih harus diposting ulang di unggahan SCTV? Kita lihat ada jawaban dari dunia Leslar. Untuk alasannya hanya pihak SCTV yang tahu, positive thinking aja. Tadi juga lihat komen Mimin SCTV katanya sudah diamankan kok like yang postingan sebelumnya. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram. Ponti 02 mengatakan kita pakai cara yang halal aja ya teman-teman. Bismillah semangat. Tuh terus semangat ya walaupun diposting ulang tetap kita gempur kita buktikan kekompakan kita semuanya kita lihat juga persebaya dia ada tanggapan lain dari akun Ratnawati Sunengsi mengatakan iya kenapanya diulang lagi padahal dede yang paling unggul lah semua apa ada permainan lagi Tuh, salah satu fans ya di sini malahan pikirannya tentunya ada permainan di TV SCTV ya kita lihat juga ada tanggapan dari Mila 637 dari awal gue sih udah menduga pasti ada campur tangan sama pihak TV-nya Parah banget main curang di bulan puasa Tetap persahabatnya optimis Bismillah, kita yakin Bunda Lesti akan memborong piala penghargaan SCTV Music World 2023 Kemudian juga persahabat untuk berikutnya Kita lihat di postingan SCTV Emang sudah di posting ulang satu jam yang lalu persahabatnya untuk semua kategori Alhamdulillah, walaupun di up pulang Lesti tetap unggul para yang begitu luar biasa kekompakan dari kalian semuanya, namun kita lihat juga para sahabat, kalimat caption yang ditulis langsung oleh XJTV dukung Lesti Kejora untuk memenangkan kategori penyanyi dangdut paling top dengan cara live foto ini simak baik-baik mekanisme yang sudah tertera pada gambar Periode vote tanggal 10 April sampai tanggal 8 Mei 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kita lihat untuk mekanisme cara voting. Cara voting kategori penyanyi dangdut paling ngetop via sosial media. Berikan like pada salah satu foto penyanyi dangdut paling ngetop favoritmu di Instagram, Twitter, dan Facebook lewat SMS. Ketik SMA 7 sekali nama Lesti Kejora, kirim ke 97288 itu untuk mekanisme cara voting Bunda Lesti di kategori penyanyi dangdut paling top. Kemudian juga sahabat kita lihat untuk postingan komentar dari SCTV yang sudah tadi memberikan kabar buat les lovers. Tenang aja kata admin SCTV Like sebelumnya sudah mimin amankan Tuh sudah diamankan ya Bismillah kita gempur Jangan khawatir kita optimis Positive thinking saja Mudah-mudahan Bunda Lesti bisa memborong Tiga piala sekaligus Di ajang SCTV Music Award 2023 Tuh juga persahabat Untuk perolehan sementara Antara Bunda Lesti Kejor dan Afan ini Memang selisihnya Sungguh jauh persahabat ya Untuk voting yang baru ini Bunda mendapatkan 12.210 votes sedangkan Avan 3.324 votes dan untuk berikutnya di kategori video klip paling ngetop Bunda juga unggul jauh dari Sri Devi dengan perolehan voting Bunda Lesti 8.596 votes sedangkan Sri Devi mendapatkan voting 1.479 votes dan untuk berikutnya di kategori lagu dangdut paling ngetop Buddha ke kejuara pun persahabatnya tentunya unggul jauh. Buddha mendapatkan 8194 votes, sedangkan Sri Devi mendapatkan 829 votes. Ini membuktikan bahwa kekompakan dari fans Leslar dan Lesti Lovers ini sangat luar biasa. Makin bangga menjadi bagian dari Leslar love Lovers, Lesty Lovers. Mudah-mudahan makin kompak, makin solid perkah barokah rezekinya. Dan semoga tulus selalu mensupport yang terbaik buat idola kesayangan kita. Untuk berikutnya juga, persahabat, kita simak nih dongeng Fanbase de Alida. Yang menginformasikan ada top 3 couple Ramadan favorit Fanbase de Alida. Di Antaranya, persahabatan ada kafir Ramadan favorit dan di Alida itu pasangan Leslar. Kita simak juga ada pasangan Kavel dari Sri Devi dan Ebi. Kita lihat juga ada Avon dan Sri Devi. Namun, kalau ya, tentunya pasangan Leslar ini tidak bisa dianggap remeh, tidak akan tentunya. Terkalahkan dengan siapapun Pasangan fenomenal yang selalu membuat Warga Konoha pasti selalu bahagia Kalian bisa berpartisipasi Persahabat dengan cara Likes dan komentar sebanyak mungkin Di foto Bunda Lesti Dan papa Bilar Pastikan kalian juga sudah follow Fanbase de Alida dan Akademi Indonesia Batas voting sampai malam takbiran Persahabat ya, pukul 2000 waktu Indonesia Barat Dan pengumuman pemenang pada Hari Raya Idul Fitri, yuk Jadikan Kapal Idola kesayangan kita menjadi terfavorit di Ramadhan tahun ini Semangat untuk warga Konoha, yakinlah kita semuanya tentunya pasti bisa menang Mudah-mudahan ada cidukan vitamin, ada kabar baik yang kita dapatkan dari Leslar Family Tetap stay tune dan pantingin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar ini dulu informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian Selalu akan berkomentar Ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh